Kamu kelas berapa? Satu. Kamu kelas satu juga? Satu kelas kan? Enggak. Beda? Oh, SD lima. Oh lima? Kamu bisa ngomong Jawa nggak? Isopora. Seribu pulau. Apa itu? Hai, hai, hai, hai, hai, Sergio, Sergio, Sergio Sergio Sergio, Sergio Sergio Sergio, siapa namanya? hai, hai, hai, hai, hai, hai, Rio, Rio, kamu? Arion Hah? Rion. Arion Nama aku Arion Kamu Arion? Berarti Arion Loh tadi bilangnya nama aku, kamu siapa? Zeki Zeki Zeki, ini nama Chris Itu siapa? Chris Chris, mana Chris? Yang kecil oh, Itu Chris, juga Chris. Ini juga Chris Ini juga Chris Berarti kembar dong, kamu siapa namanya? Ini. Siapa? Ini. Nini Nini siapa? Oh. Nama panjangnya siapa? Nuni, jadi bilangnya nini sekarang nuni. Oke. San San. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. 25 Eh ah siapa mau mainan? Burumu namanya siapa? Umar Umarsi. Oh. Kamu paling suka pelajaran apa? Apa? Yang paling suka apa pelajarannya? Tidak Kamu kelas berapa? Kelas satu juga. Satu kelas kan? Beda. Oh, SD 5 Kamu oh, bisa ngomong Jawa nggak? Isopoera. Kamu sekolah di mana? Dekat. Ya Dekat, kamu. Kamu siapa? Mas berapa? Mas satu juta. Sekolahnya di mana? Tiga Oh barat? Sa satu bangku oh, nggak? Sama itu. Sama itu, itu lagi. Kamu di mana sekolahnya? TK Tunas Bangsa. TK Tunas Bangsa. Dia jadi nyanyi nggak? Tidak. Ah gak mungkin. TK ya, pasti nyanyi lah ya. Bentar sebentar. Nanti dulu siapa berani nyanyi? Oh, ada. Ya, yang paling kecil dulu. Sini sini sini. Bisa aja. sini sini. Bisa. pinter, Tepuk tangan. lihat sana. Mau nyanyi apa? Eh, tadi siapa namanya? Ini Grace. Denel mau nyanyi apa? Ayo bareng-bareng, bareng-bareng. Ayo. apa? apa? Bisa, bisa, bisa. Bisa kan ya? Ayo Biasanya nyanyi apa? balon ada lima ya, baru -baru. Okay. Apa? Apa? Balon-balon <tuk> Balon-balon bisa Balon-balon Oke okay, ya. Ya. ya udah kamu aja nyanyi <tuk> Berdiri <tuk> Oke, okay. nah, ya, nah, okay. satu, dua, tiga ya, ya. Kamu bisa, bisa garu dapat, Oke, Garuda udah panjang, coba. kamu ya Berdiri satu, dua, tiga, Garuda urutan siapa dulu? Kamu dulu ya? Oke okay. Lagi-lagi, Oke Keren, kan? Oke, okay. satu lagi, satu lagi Aku, aku Oh, kamu belum nyanyi <laughs> Oke okay. Capa okay. lagi tadi, ya? Oh, kamu nyanyi? Oke okay. oh, apa? aku, nah. aku. Bandu baca baca bersama lagi satu Boleh, boleh. Yo, ayo. K kamu kamu nyanyi? Ya, ya, ya, oke. <tuk> oke, oke, oke, oke, Dih, Hebat. Siapa namanya? Mian. Hah? Mian. Menyan. Mian. <laughs> Mian. <laughs> ya. Mian, oke. Eh, namanya siapa tadi? Mian. Mian. Oke, Mian nyanyi apa? Mian. Oke, 1 2 3. kalau gede mau jadi apa? pilot pilot, pilot. wah sama dokter sama? sama dokter pilot sama? dokter, dokter. Pilot. pilot sama dokter oke, okay. bisa jadi pilot, jadi dokter <laughs> <laughs> Hebat loh. jadi nanti Mian apa, sekolah pilot dulu atau sekolah dokter dulu ya bumbungnya sekolah pilot oh pilot dulu <laughs> <laughs> <laughs> oke, okay, gak apa-apa <laughs> ya oke okay. sekarang kita mau bagi-bagi mainan yang belum yes. dapat, Baris, ini belakang. Baris. baris ke belakang. Baris ke belakang. Baris ke belakang. Baris ini, belakang. Baris ke Kamu Baris yang mana? Baris satu belakang. ini ke Ini satu-satu belakang. satu ke belakang. Baris kamu ini, kamu mana? Ini, ini oke. Okay. Kamu mana? Udah oke. Okay. Kamu apa? mau buku sini. Kamu buku? Kamu udah? Kamu apa? Kamu Kamu udah? mainan boleh? Mainan yang mana? Ya, ya. kayak okay. ah, mobil satu ah, tulis saja. Pilih. pilih mana, pilih? sama sama. Kamu udah? Kamu udah? Oh, tadi kan dapat itu, buku. Oh dia tukar. Tukar yang mana? Ini kan? Ya boleh. Itu Senang banget. Ya, nomor punya Jawa Tengah datang ke tempat kita itu kayak kita merasa bangga sekaligus senang banget kalau Pak Ganjar datang ke sini <gülüyor> ini hadiah spesial di Jumat Agung buat kita <tuk> terangnya tuh baik banget, ramah senyum terus, merasa senyum orangnya <tuk> <Halo>. <tuk> <tuk> <tuk> salam dulu, salam dulu ya ya ya ini ada anak-anak yang, yang memang butuh perhatian jadi uh, Pas bulan Ramadhan, hari ini Jumat Agung, ya kita bisa bertemu dengan anak-anak yang penuh semangat, yang luar biasa, yang pintar-pintar, yang berani-berani ya. Dan tentu saja, kita terima kasih pada para pengasuh yang selalu peduli sama anak-anak. Mereka membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian, dan eh, Alhamdulillah hari ini bisa berbagi mainan, kelihatan wajah mereka ceria, wajah mereka senang gitu ya. Dan tentu kalau kita bisa membahagiakan orang lain, kita lakukan, kalau kita bisa melindungi anak-anak, lindungilah mereka, sayangi mereka, jangan sakiti mereka, ya. semua mesti peduli sama anak-anak kita, dari manapun. pun, saya suka, karena yang ada di sini saya lihat, suku rasnya macam-macam, dari mana-mana, dan kelihatan betul bagaimana kita merawat Indonesia sebagai anak-anak, mudah-mudahan anak-anak nanti belajar budi pekerti, diajarin, toleransi, mereka bergaul dengan siapapun, apapun sukunya, golongannya, agamanya. Sehingga bisa menjadi sejatinya orang Indonesia. Amin. Ya. Terima kasih, Terima kasih, ya. Terima kasih ya. ada ngapain lagi pasta bersama oh, ya ya ya lagi nyanyi ya? Nah, coba nyanyi coba. Coba. Semua yang paling harus juga Jadi nyanyi satu kasih boneka yang gede, yang yang satu mata warnanya pink ya. Siapa lagi? Siapa lagi kayak tadi? Ya ya ya ya ya ya gak ada suara. siapa? nanti dipakai ya, ya, untuk main bareng-bareng ya apa nangis? Intro. kenapa ini jembil apa ini mau nangis? sini, sini, sini puluh sini, sini, sini, sapa berbeda nggak apa-apa nangis, sapa tadi ya? hahahhaa sapa tadi oi kasih hadiah ya. untuk baler-baler ya ya, ya. ya ya ini aja oh nggak mau ya oke ya pokoknya anak-anak semangat terus ya ya nanti oh ini ya ini tarusan aja tarusan nanti dibagi di tinggal semuanya oh mau ya kamu oh, mau gitu. oh ya oh mau ya oh coba ambilnya Mas ya. Ambilin robot-robot Mau ya. foto bareng nggak? Mau Sama buku-buku nanti taruh sini aja Biar dibagi-bagi Ya Ya Pak terima kasih Pak Terima kasih Nah sini Pak Bayo Sini Duduk-duduk Duduk, duduk, duduk, duduk. baru ya biar dibagi ya. Ya, Sisi robot robot-robotnya robot robot ambil ya. Ya kita senyum satu. Satu, Main-main itu apa?